Oke okay guys, temu lagi di gameplay aku ya, gameplay Risto Sabir guys. Nah di sini kita juga sebagai hyper, kita main tuh selalu hyper ya, karena diberikan tanggung jawab seperti ini guys, oleh tim kita harus eh, bermain yang bagus ya guys, jangan membuat teman-teman publik ini kecewa guys. Oke okay, kita ambil monster hutan guys seperti biasa kalau saya menggunakan hypersaber saya ambil monster merah dulu ya guys Oke kita ambil nih kecoa ini guys dan panda <Information> ini panda atau bebe buang ini kita lihat di go line juga banyak lagi rame ya guys dan item pertama kita sepatu ya sepatu itu yang seperti mana ini, sepatu Jin tuh nice vexana dapat kill ah oh, ada rogel itu ya, kita ulti rogel ah oh, kabur Oh salah Oh kita tidak kena lukil Oke okay, kita apa asis dua ya ada oh, Lora kita mundur lapu-lapu nih keras guys mundur jauh-jauh-jauh-jauh mundur cow. kita tartel Aduh ala Lora ini ya. Ada Eudora, ada, ada Eudora, Lapu-Lapu juga ada guys. Oh, kebal demikian sakit banget, Lapu-Lapu. Ngerinya benar ngeri banget tuh, Lapu-Lapu. Ah, -lapu. oh, si Roger dapet tartel Si Roger dapet tartel ja. Ya. Cho, Roger dapet tartel cho. Oke okay, kita ambil monster hutan dulu ya Sampai level 15 pun monster hutan tidak bakalan habis ya guys Oke kita buat pistol ya ini Pistol cowboy kita buat ini Item kedua pistol cowboy Dan teman-teman yang baru temukan channel Resto Saber di Beranda teman-teman Mungkin yang lagi nongol channel aku Jika teman-teman suka Silahkan di like, komen, dan subscribe ya Dan aktifkan notifikasi Oke okay, Tanpa banyak baju Kita rika dulu ya Karena kita mau naik mobil ya ini Tayo Oke okay, wah mobilnya sangat mewah adik-adik mantap sekali kita ke Eudora ini ah, sudah ada Roger situ cepat sekali si Roger dimati kita ada Eudora sini ada Eudora Oh mega kill Si Roger sini oh. Kita ulti aja Oke okay, kita dapat Kill ya Ayo ayo ayo Kaskan kaskan kaskan ah. Kita dapat assist Kita buat item ini ya Pedang miru ini Biar lebih, lebih sakit lagi kita ulti Oke teman teman, sih. Lagi pacarnya kita main push-push. Hai, hai, sabar sabar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kayaknya Udah hai, hai, ah oh, dia kabur kenapa aku mau ngejar ah oh, sekarang dia tapi ih gila damage lapu-lapu sangat kuat kita mati cok ini damage apaan ini waduh oke kita sudah hidup kembali kita harus berhati-hati dengan lapu-lapu ya karena sepertinya damage lapu-lapu ini sangat sakit kita harus waspada semuanya susah memang benar susah sakit banget si lapu-lapu itu bentar-bentar jika kita punya item yang udah jadi kita lihat ya lapu-lapu si lapu-lapu sial ada di situ juga lapu-lapu wah -lapu. oh, tidak dapat gaskan gaskan gaskan gas gas gaskan, gaskan gaskan gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas kill gas nice. Nice, nice, nice. Double kill gas gas gas gas gas gas gas darah kita memang sekarang hanya 2% guys Oke okay, kita reka lagi ayolah kita buff dulu jangan lagi mobil si Johnson itu teraskan aja Johnson oke okay, oke okay. kita ayo lagi ini tadi kita Kena ulti juga sama E Doras tuh tiga hero situ nih, ya. teng E Doras kaki lihatan E Doras ah ini laku kamu tewasin laku-laku, ulti aja, hmm, huh, pasah, oke okay, mantap, eh hey, kemana sabir, sorry oke, okay, sabar aja, manggil main aja, santai nikmati aja gameplay ini, jangan terlalu ambil serius lah, bermain game mobile legend nih jika kalian serius guys kalian akan stress jadi nikmati aja ya gameplay ini adik-adik jangan sampai kalian banting HP kalian karena nonton <gay> channel Sto Saber ini ya guys kita ambil monster hutan ini aja ya. kita curi si miliknya eh, Roger kita curi ah, ada odora sana ada odora oh di mana kau Eldora? sini sabar bereaksi Eldora di mana kau Eldora? Oke okay, oke okay, mundur-mundur Ulti aja. Kita Ulti amat oh, kita. Uh, kita combo sama Johnson sini ya. Kita combo lagi sama Johnson. Ini saya main bukan main mabar sama combo ini publik ini guys. Main publik bukan main mabar ini. Ya ah si tanknya alangin jalan kita oy. sabar sabar kita lihat pergerakan dari MM lawan dimana nih ayo gaskan gaskan gaskan gaskan kita bunuh Roger nih mana kau Roger si Kara oh tampil buff ini aja ya kita curi juga buff lawan ini Oke okay, gaskan lord lord lord lord sabar segera merapat lord lord oke okay, ciling lord aja dan lihat apakah lawan aduh ada kari sabar aja kita fokus di oh ah. hmm nice lapu lapu hmm, sekarang lapu lapu nice ndak <tampak> pula <tampak> punya Oh oi mati dia. Oke, okay, main hebat. Kalian juga hebat, Roger. Kalian hebat. Ini emblem rahasia sabar ya guys. Emblem ini saya bertapa tujuh hari tujuh malam guys, saya dapat emblem ini. Oke okay, guys kena. Oke, okay, meet, meet meet meet Apa kita bisa yan meet? Rata ini, oi. Rata ini. Meniak di sini bisa, bisa meniak ini. Kasih aku meniak. Kasih aku meniak Roger, kabur Roger. Aduh, gagal meniak ini, ya gagal meniak cok <laughs> n <End> aja <laughs> Oke okay guys kita Victoria kita menang terima kasih buat tim publik yang sudah mabar dengan desto sabir semoga kalian bisa nonton channel aku di YouTube ya Oke okay, kita salam satu gaming thank you